Menemani santai sore kalian saat ini persahabat Mungkin memberikan informasi terbaru dan vitamin bahagia dari idola kita Sebelumnya persahabat ada gambar yang sangat luar biasa ya Antusias dari warga Wow apa mungkin ini warga Konoha? Di tahun 2021 Tentu sebelumnya persahabat ya Saat mahasiswa ini berdemonstran ada sebuah kalimat apa harus Rizky Bilar? Lesti Kejora yang turun ke jalan Wow ini antusias banget ya Ini sepertinya sih emang fans Leslar banget Dan nah, yang kita juga di tahun 2022 saat ini Kembali mahasiswa pun Ini tentunya membawa nama Lesti Kejora Wow ini sih luar biasa banget ya receh ini loh Tentunya kita semua tetap Lesti Bilar yang disebut Memang luar biasa banget ya nama Lesti Dengan prestasi yang sangat luar biasa Selalu viral, selalu trending Masya Allah mudah-mudahan semakin di depan ya Untuk Lesti dan Bilar Kita sebagai fans tetap bangga untuk hal yang positif kita harus selalu support dan dukung yang terbaik. Momen ini pun diripos oleh akun Sendal Putih Hanus Pilar banyak sekali tanggapan dan respon yang diberikan. Yakni dari akun Yuyun Hanus Yulianti 247 mengatakan, ngakak emang idolaku nggak kaleng kaleng. Wow, masya Allah banget ya responnya. Memang idola kesayangan kita ini bukan kaleng-kaleng Selalu menjadi tentunya sorotan Dan mudah-mudahan semakin di depan Amin Selanjutnya persahabat vitamin bahagia juga kita dapatkan Bapak Bilar lagi bersama Korudi Salim Ini sepertinya membahas Leslar Metaverse Dan kita juga sel dengan nama Indodax Persahabat yang di-take ya tuh. Kita lihat juga keunggahan Stalfut yang suka Bilar Mengunggah foto bareng Rizky Bila dan Rudi Salim, kita lihat persahabat ada sebuah penjelasan, ini tentang Indodax, kita lihat persahabat penjelasannya. PT. Nasional Indonesia, ini adalah sebuah perusahaan berbasis teknologi yang mempertemukan penjual dan pembeli aset digital terbesar di Indonesia. Telah beroperasi sejak tahun 2014, Indodax telah aktif melayani lebih dari 4 juta member yang tersebar di 80 negara dan menyediakan lebih dari 160 jenis aset kripto yang siap untuk diperjualbelikan. Lebih dari 10 juta pengunjung dengan volume trading mencapai 3 triliun rupiah per bulannya. Indodax telah lama dikenal sebagai platform ber- tinggi dan pernah beberapa kali melantai posisi keempat market pledge aset kripto terbaik di dunia lihat dari segi web traffic menurut ECO Analytics wow, masalah banget ya persahabat, itulah penjelasan dari Indadex. sukses terus yang untuk Laser Metaverse mudah-mudahan terus berkembang sukses dan tentu mendunia amin Berikutnya persahabat kita juga mendapatkan vitamin bahagia Kali ini langsung dari Bunda Lesti. Ternyata Bunda Lesti Kejora ini lagi di tempatnya podcast Kak Sania Wow, coming Suni ya persahabat ya Bakal ada Bunda Lesti Kejora Doakan mudah-mudahan semuanya lancar Semuanya diberikan kemudahan Jangan sampai lupa untuk selalu update persahabat berita-berita terbaru soal lesti dan bilar karena setiap hari bakal dikasih kejutan selalu dari idola kesayangan kita. Pasti dari channel diva tv yang akan selalu memberikan kebahagiaan, vitamin-vitamin real nyata dari persahabat ya dari idola kesayangan kita. Masih menunggu kejutan lain hingga jadukan vitamin terbaru berikutnya di sore hari ini. Jangan kemana-mana tetap stay tune. Dan pantengin channel ini terus, biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik, terbaru, terupdate, dan terhangat seputar Leslar. Tentunya, bagaimana tanggapan kalian? Para sahabat mengenai informasi tersebut, silahkan berkomentar, bang. Menu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.